Kita tapi mudah-mudahan sih ada sedikit yang bantu. Kemudian atur masukan kami saling. Yang lainnya lanjut Pak Ade. Terima kasih. Bagaimana penanda berada ini merupakan kondisi di pengungsian yang berada di daerah Pelat Kabupaten Bandung dan kini pengungsian ini mendatangi ataupun kedatangan jajaran dari TNI dari Danrem 66/24 Kabupaten Bandung. Selain meninjau lokasi banjir, jajaran TNI juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Dan, dan, dan juga sehingga kalaat, makasih ibu mau terus, bapak biasa biasa, ya, terlihat Candagoro uh, warga yang mengungsi bersama jajaran TNI pun uh, terlihat uh, ini merupakan kondisi shelter saat uh, para pengungsi berkegiatan dan ketika malam hari para pengungsi menggelar kasur lipat di uh, ruangan ini